Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kakak-kakak alumni MTS 5 Serang Hari ini kita akan melihat proses kegiatan penilaian akhir semester MTS 5 Serang tahun pelajaran 2022-2023 Informasi ini diambil dari Humas Madrasah Terasa satu semester telah dilalui oleh siswa dan siswi kelas 7 sampai dengan kelas 9 dalam melaksanakan proses belajar-mengajar di Madrasah Sanawiyah Negeri Lima Serang. Dalam prosesnya, di akhir semester, biasanya siswa akan diuji serapan pengetahuannya dalam program ujian akhir semester, atau biasa disebut dengan PAS. Tahun Pelajaran 2022/2023, kegiatan penilaian akhir semester atau PAS NTS Negeri Lima Serang tahun Pelajaran 2022/2023 ini dilaksanakan selama lima hari, mulai dari hari Rabu 30 November 2022 sampai dengan Selasa 6 Desember 2022 dengan materi uji sebanyak 15 mata pelajaran yakni Bahasa Indonesia, Al-Quran Hadis, IPS, Matematika, Akidah Ahlak, Seni Budaya, Bahasa Inggris, Fikih, BTQ, IPA, SKI, PPKN, Bahasa Indonesia, PJOK, dan Informatika. Sebelum dilaksanakan kegiatan PAS, seluruh siswa dan siswi MTS Negeri Lima Serang disyaratkan telah melunasi tagihan hafalan Al-Quran untuk kelas 7 yaitu Surat Al-Fatihah sampai dengan Surat Al-Bayyinah sementara kelas 8 yaitu Surat Al-Qadr sampai Surat Al-Balad dan untuk kelas 9 yaitu Surat Yasin Ria Roviana SPD berharap kepada seluruh siswa dan siswi MTS Negeri Lima Serang untuk mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin, baik kesiapan belajar maupun kesehatan, agar siswa dan siswi MTS Negeri Lima Serang dapat mengikuti kegiatan PAS dengan baik.